Hai teman-teman Alinea, kembali lagi di Alinea Speak Up Kali ini kita akan bahas mengenai pendidikan dan ketenaga kerjaan Nah, habis ini kita akan keliling untuk nanya teman-teman Alinea di sekitar sini Tentang pendidikan dan ketenaga kerjaan itu sendiri Ingin tahu gimana kelanjutan videonya? Ayo ikutin terus Mbak, eh, iya. mau wawancara kerja juga ya? Iya mbak oke oh, oke okay, okay. Mbaknya sendiri? Iya nih sama <laughs> Eh, ada teman Alinea Tahun lalu, ini tahu nggak kalau misalnya pendidikan dan ketenaga kerjaan itu jadi salah satu tema dari debat ketiga cawapres pada 17 Maret nanti? Makanya, pantengin terus video ini ya. Ba, maaf, ini namanya siapa? Anissa, Oh, Dante, siapa? Dante, Oh, mana? dari siapa? Dante, siapa? Dante, siapa? Dante, siapa? Dante, siapa? Dante, siapa? Dante, tapi sudah benar-benar efektif belum ya? Wah, soalnya lumayan susah juga nih. Nomor 1. Pilih skill yang baik atau pendidikan yang tinggi. Uh... Uh, menurut saya skill yang baik karena Skill yang baik itu bisa membuat pendidikan yang tinggi untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain atau pelajar-pelajar yang lain. Kalau menurut saya dua-duanya itu perlu ya, karena kalau misalnya kita mempunyai pendidikan yang tinggi tapi kita tidak mempunyai skill yang bagus, itu sama aja sih menurut saya. Kalau menurut saya sih skill yang baik ya, karena kalau misalnya pendidikan itu belum tentu bisa menjamin skill yang tinggi. Dua-duanya, karena menurut saya tanpa adanya skill pendidikan itu tidak akan berjalan... Menurut saya skill yang baik Penting nggak ya, karena Indonesia ini banyak tekanan mental dari segi apapun itu Makanya Indonesia harus mempunyai peningkatan mental Supaya menjadi bangsa yang kuat Menurut saya penting karena pendidikan karakter e, bagi pendidikan itu Itu membangun karakter sendiri e, bagi diri sendiri Di dalam interaksi dalam masyarakat Penting, sangat penting, karena e, dari mulai kecil ya harus ditanamkan pendidikan, karena supaya menjadi orang yang sukses ke depannya. E, pendidikan karakter itu bisa membuat kita itu e, belajar untuk ke depannya gitu. Sangat penting si pendidikan karakter itu karena bisa membentuk seseorang bisa menjadi lebih sukses. SMA, dari SD sampai SMA menurut saya itu terlalu berat ya. Itu terlalu banyak mata pelajaran yang menurut saya nggak terlalu kepake gitu. Berat sih karena tuntutan sistem pendidikan di Indonesia itu menuntut untuk orang terus belajar-belajar tanpa harus mengetahui skillnya terlebih dahulu. Dengan adanya kurikulum 2013 karena saya sudah merasakan itu lumayan berat, cuman banyak impact, banyak hal yang baiknya yaitu kayak bisa ngomong depan umum, banyak presentasi itu sih. Nah, menurut saya itu suatu hal yang baik karena banyak orang tidak mampu tapi pintar dan ingin kuliah Jadi mereka bisa memanfaatkan kartu itu untuk kuliah Menurut saya perlu untuk orang-orang yang maaf tanda kutip uh, kurang mampu gitu Agar mereka bisa melanjutkan kuliah dan uh, tidak menjadi pengangguran Sangat perlu sih karena seorang siswa itu harus bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi agar menjadi sukses ke depannya Perlu Alasannya karena untuk bisa orang-orang juga bisa kuliah kayak gitu bisa meneruskan pendidikannya Salah satu ukuran keberhasilan suatu pemerintahan adalah terciptanya banyak lapangan kerja. Katanya, semakin banyak lapangan kerja yang tercipta, maka tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan akan berkurang. Tapi itu benar nggak ya? Valerie? Silahkan perkenalkan diri Selamat siang semuanya, nama saya Valerie. Saya lulusan dari Universitas Gapura Raya Saya itu orang yang baik Saya ulet, rajin kerja juga, jujur Terus saya suka kasih makan kucing di jalan gitu kalau saya lewat Terus saya juga hobi bikin thread sih di Twitter Stop Kebanyakan itu juga Oke, kita mulai pertanyaannya ya Menurut kamu mudah nggak sih cari pekerjaan di Indonesia itu? Oh, kalau menurut saya sih... Hmm, menurut saya sih gampang-gampang susah lah ya. Kayaknya lebih gampang nyari jodoh ya. Untuk saat ini uh, lebih mudah lah ya. Uh, banyak banget lapangan pekerjaan tergantung dari orangnya sendiri. Kalau zaman sekarang sih lumayan susah ya Mbak. Apalagi lulusan SMK gitu. Halo sesuai dengan bidang dan keahlian sih sebenarnya lebih baik cuman kalau yang saya tahu sih mencari pekerjaan sekarang harus bilingual ya sesuai dengan keinginan semua orang pengen ya sesuai keinginan cuman ya uh, actually kalau misalkan kita yang uh, saat ini pastinya sesuai sesuai yang udah ada aja untuk saya pribadi sih sesuai keinginan. Uh, saya sih nyarinya yang sesuai keinginan saya lah, biar nggak stres ya pas kerja. Kami ini mungkin kantoran, kalau bisnis belum kepikiran. Kantoran. Alasannya kenapa? Alasannya supaya uh, apa yang kita pelajari perlu diku, di pendidikan dipakai dengan baik di sini. Bisnis, lebih ke passion kali ya. Sekarang saya lebih di kantoran dulu. Mungkin selanjutnya bisa ke bisnis. Perusahaan ideal itu kalau punya sumber daya manusia yang cukup, tenaga ahli yang kompeten di bidangnya, terus transparansi keuangan yang baik, punya visi, visi dan yang sama. Menurut saya sih yang gajinya sesuai sama apa yang saya kerjain lah ya. Eh, uh, ada uang-uang lembur gitu lah. Ya, saya sih sekarang lagi bergerak di bidang agensi, kreatif agensi. yang menurut saya sekarang sih udah proper sih, udah oke. Okay. Nah, ini dia yang ideal menurut saya ya seperti ini. Mm, Valery, selamat ya kamu bergabung dengan kita. Terima kasih banyak, Wak. Terima kasih, mbak. Terima kasih, Mak. Terima kasih, mbak. Terima kasih, terima kasih. Nah teman-teman Alinea, gimana tadi menurut kalian soal video kita? Kalau kalian punya pendapat mengenai pendidikan dan ketenaga kerjaan di Indonesia, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe ke channel ini. Oke, sampai ketemu di Alinea Speak Up berikutnya.